Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang decal pada helm. Caranya sangat mudah. Sebelum kita masuk tutorialnya, yang belum kasih like, subscribe dan aktifkan lonceng semuanya gratis agar tetap membantu channel saya. Jujur. Oke, kali ini proyeknya helm standar bawaan motor ya aslinya warna hitam seperti ini ya pertama-tama kita lepas bagian kacanya oke biar tidak terkena cat kita lepas Setelah terlepas seperti ini ya Kita akan melakukan pengamplasan Pengamplasan menggunakan amplas bekas nomor 400 Menggunakan air Dipastikan semua bagian itu teramplas merata ya Agar nanti catnya itu bisa merekat dengan sempurna Sampai kesela-sela kita amplas Oke setelah kita amplas seperti ini hasilnya Kemudian Kita akan Menutup bagian Dalamnya ya Biar tidak terkena cat Menggunakan plastik kresek Dan menutup bagian belakang yang tidak Akan kita cat Atau biar tidak terkena cat ya Kita tutup Kemudian Setelah itu kita akan melakukan pemoksian Seperti ini pemoksian ini dilakukan dua lapis biar semua merata dan tertutup rapat ya setelah mengering kita akan melakukan pengecatan warna putih cat dasar sekalian cat jadi karena helm ini akan kita warnai warna putih sebanyak tiga lapis sampai tertutup rata Oke pertama kabut-kabut saja dulu seperti ini pastikan semua tertutup rapat rata jangan sampai ada yang belum terkena cat ya oke kita tunggu kering kemudian kita akan melakukan pengekliran pada bagian kertas dekal ini menggunakan tinta biasa ya tinta print di fotokopian itu juga bisa menggunakan kertas dekal water slide. Lakukan sebanyak dua kali atau tiga kali, dipastikan semua tertutup merata. Ya, habis ini kita menunggu kering. Setelah kering, kita akan potong bagian bidangnya seperti ini. Bentuknya ya, kemudian kita akan memasukkan ke dalam air. Kita tunggu sampai... 2 menit lah, 2 menit, 3 menit sampai itu mengelupas. Kemudian kita akan membasahi bagian helm menggunakan air sabun biar nanti mudah untuk mengaturnya atau menggeser-menggeser ya. Kita cek apakah sudah terlepas atau belum. Kita bisa tarik-tarik perlahan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini tandanya sudah bisa ditempel, karena sudah bisa ditarik. Ya, kita perlahan-lahan, kita tempelkan, kita atur posisinya. Setelah pas, kita lepas bagian kertasnya, bagian bawah, kita lepas perlahan-lahan. Seperti ini ya Selagi masih di dalamnya Masih ada air sabun Kita bisa mengatur Menggeser Dan merapikan ya setelah itu kita menggunakan bekas kertasnya itu untuk menghilangkan bagian air yang ada di dalamnya seperti ini perlahan-lahan saja kita pesut menggunakan kertas itu perlahan-lahan jangan sampai sobek sampai air di dalamnya itu benar-benar hilang dan menempel merata ya setelah semua menempel merata kita akan mengeringkan menggunakan ibu. kita lap bagian air-air sabun, dipastikan jangan ada air sabun yang masih tertinggal nanti takutnya kalau kita pengeliran tidak bisa tertutup rapat karena ada air sabunnya dipastikan kering oke seperti ini ya kita pasang bagian samping logonya angklung kerten di youtube jangan lupa subscribe juga angklung kerten Kerincing raya oke dipastikan semua udah kering seperti ini dan tertempel rata seperti yang kita inginkan kita akan melakukan pengekliran Oke pertama kabut-kabut Saya sarankan pengekliran sebanyak dua kali atau tiga kali Biar hasilnya maksimal Ini menggunakan clear HS ya Clear HS, clear yang bagus Biar hasilnya kilap. bisa becek Oke yang belum like, subscribe channel saya Semuanya Gratis, dan saya pastikan <tuh> semuanya bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.